Informasi lainnya Saudara, mantan komisioner Komnas HAM Natali Spigai dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait cuitan Natali Spigai di media sosial yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kelompok Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa pada Senin siang melaporkan Natali Spigai ke Polda Metro Jaya dengan membawa bukti hasil tangkap layar media sosial. Baranusa menilai cuitan Natalis Spigai terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengandung rasisme, provokasi dan ujaran kebencian. Pada prinsipnya, klien saya itu lebih kepada mengkritisi kebijakan publik. Tidak ada maksud rasis terhadap Jokowi maupun Ganjar. Harus dikaji secara konteks hukum. Jadi, tidak bisa dengan cara asumsi kalau melihat e, pasal yang dilaporkan oleh seorang pelapor, yang mana di situ mereka mencampur adukan antara delik aduan dan delik biasa, sehingga saya di sini pertanyakan, sesungguhnya apa. Motif mereka melakukan pelaporan ini Kalau dilihat dalam cuitan klien saya Yaitu Natal Yispigai Bahwa kami melihat bahwa Kritikan tersebut kepada Jokowi maupun Ganjar Sebagai kritikan dari warga negara Yang sudah semestinya Harus diterima Bahwa itu bukan soal Uh, rasis atau mendiskriminasi kepada uh, saudara-saudara dari suku Jawa. Dalam konteks ini, kan uh, pelayan saya menyebutkan bahwa Jokowi dan Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Itu yang artinya adalah provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah kan tidak ada, bukan suku itu, kan provinsi. Nah, jadi disinilah letaknya Pejabat negara harus siap ya Dikritisi Pejabat publik sudah menjadi milik publik Yang perkataannya Perbuatannya Dan ekspresinya pasti dalam pengawasan publik Itu yang perlu diingat Dan itulah yang perlu pejabat publik menyadari Jadi yang perlu saya sampaikan adalah isi daripada tadi itu kalau kita lihat. Kan tidak ada tanda koma di antara Jawa Tengah dan Jokowi. Itu kan sebenarnya mau menjelaskan bahwa baik Jokowi maupun Ganjar itu berasal dari Jawa Tengah. Itu bicara tentang provinsi. Jadi tidak bisa kemudian kita mengarahkan atau mengartikan bahwa itu rasis. Itu saya pikir penafsiran yang sangat keliru. Dan Jadi uh, biarlah proses hukum itu berjalan dan mari sama-sama kita hormati terkait pemberitaan yang beredar hingga isunya menggiring ke arah rasisme ini tersebut menurut saya sangat menyedutkan klien saya karena kedua kali mengalami tindakan rasis atas komen komen daripada para buser ini yang pendu yang mana mereka adalah pendukung Ganjar maupun Jokowi sebagai pejabat publik. Nah disinilah yang uh, salah satu uh, Tanggapan cuitan di Twitter klien saya adalah Salah seorang perempuan yang kini mau jadi bak malaikat atas situasi ini Dia yang menggiring, perempuan inilah yang menggiring ke arah rasis Sehingga yang menggiring opini ke rasis ini motifnya apa? Perlu dipertanyakan Maksud dia itu apa? Karena cuitan klien saya itu sudah jelas mengarah pada Bukan pada suku Jawa Ataupun bukan mendiskreditkan Jokowi maupun Ganjar Makanya di disinilah ada mesin yang mendorong Ke perempuan Papua ini yang tanda kutip inisialnya adalah O dan H, perlu dipertanyakan. Semoga penegak hukum juga bisa bersama-sama agar perkara ini biar terang-beneran bisa mempertanyakan apa maksud dia melakukan cuy dalam twitternya itu mengarah pada rasis. Sedangkan klien saya itu Menkritik pada kejadian publik bukan pada suku atau ras. Itu yang perlu dipahami, Terima kasih.